Faktor-faktor yang mempengaruhi keperawatan menurut Virginia Henderson Yang pertama, penyakit Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai perubahan kebutuhan Dari fisiologis dan psikologis Karena fungsi dari tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar Yang kedua, keluarga Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia karena saling percaya, merasakan kesenangan hidup, dan tidak ada rasa curiga. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep diri yang positif akan memberikan makna dan kebutuhan bagi individu. Yang keempat, tahap perkembangan. Bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks di dalam suatu pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan Yang kelima, struktur keluarga Struktur keluarga dapat mempengaruhi cara pasien memuaskan kebutuhannya Sebagai contoh, seorang ibu mungkin akan mendahulukan kebutuhan bayinya daripada kebutuhannya sendiri nah faktor-faktor tadi kan sudah, yuk simak lagi tujuan dari teori Virginia Henderson. Tujuan keperawatan yang dikemukakan oleh Henderson adalah untuk bekerja secara mandiri dengan tenaga pemberian kesehatan dan membantu klien untuk mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin, di mana pasien merupakan makhluk sempurna yang dipandang sebagai komponen bio psiko kultural, dan spiritual yang mempunyai 14 kebutuhan dasar 14 kebutuhan dasar manusia menurut Henderson adalah sebagai berikut Yang pertama, bernafas dengan normal Yang kedua, kebutuhan makan dan minum yang adekuat Yang ketiga, kebutuhan eliminasi Yang keempat, kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik yang kelima, kebutuhan tidur dan beristirahat Yang keenam, kebutuhan berpakaian Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan Yang kedelapan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit Yang kesembilan, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera yang kesepuluh, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat Yang ke ke-11 beribadah sesuai keyakinan seseorang Yang kedua belas, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan Yang ketiga belas, kebutuhan akan hiburan atau rekreasi Yang terakhir Belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan kesehatan dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia